Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menonton YouTube menggunakan set top box tanpa dongle WiFi. Untuk contoh di sini saya memutar YouTube menggunakan set top box dan saya tidak memasang dongle WiFi. Ya untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Kalian hanya memerlukan HP Android saja yang dihubungkan ke set top box dengan menggunakan kabel data seperti ini. Oke silahkan simak untuk video tutorialnya. Oke, langkah pertama silahkan kalian buka menu WiFi yang ada di set-top box kalian. Ya, seperti ini. Kemudian sekarang hubungkan untuk HP ke kabel data seperti ini. Kemudian untuk ujungnya dihubungkan ke slot USB yang ada di set-top box. Ya, kita masukkan. Oke, seperti ini sudah masuk. Kemudian di HP Android kita buka menu setelan atau pengaturan. Kemudian setelah itu pilih koneksi berbagi. Ini dia. Berikutnya tethering USB kita aktifkan. Oke, berhasil dan lihat untuk di TV ada koneksi kabel 1 seperti itu alat kabel 1. Dan ini menandakan bahwa untuk koneksi internet di set top box sudah aktif. Ya, pastikan untuk HP Android kalian sudah ada internetnya ya. Oke, kemudian sekarang kita buka untuk YouTube-nya. Ya, langsung untuk YouTube terbuka Kemudian satu video kita tes upin-ipin Dan berhasil dijalankan Bagaimana? Sangat mudah bukan? Contoh sekarang untuk kabelnya saya cabut Maka otomatis untuk video juga akan berhenti ya Karena untuk internetnya ini berasal dari uh, HP Android yang telah kita hubungkan Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menonton video YouTube di set-top box Tanpa menggunakan dongle Wi-Fi Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh